Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Dikutip dari republika.co.id Ritual mandi yang dituntunkan dalam Islam tak hanya jumut Terdapat ragam mandi yang dianjurkan dalam Islam selain junub. Bersuci menjadi perkara yang vital dalam Islam Baik bersuci dari hadas kecil ataupun hadas besar Bersuci juga sangat dianjurkan karena hal itu merupakan bagian menjaga kebersihan diri yang disukai Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Mandi menjadi salah satu ritual dalam bersuci itu. Ada banyak jenis mandi dalam Islam. Ustadz Imam Zarkashi dalam buku Fikir Jilid 1 menjabarkan mengenai ragam jenis mandi dalam Islam, selain mandi junub atau mandi besar, berikut menciannya, yaitu Pertama, mandi ketika hendak pergi sholat Jumat Kedua, mandi ketika hendak pergi sholat Hari Raya Ketiga, mandi ketika hendak melaksanakan sholat Gerhana Keempat, mandi ketika hendak melaksanakan sholat wiskud, meminta hujan. Kelima, mandi ketika selesai memandikan mayat. Keenam, mandi ketika baru masuk Islam, mualaf Ketujuh, mandi ketika baru tersadar dari pingsan, mabuk, dan gila. Kedelapan, mandi ketika hendak beriram dalam ibadah haji. Kesembilan, mandi ketika hendak berkumpul dengan orang banyak. 10. Mandi ketika tubuh telah kotor. Dijelaskan bahwa seluruh jenis mandi-mandi ini hukumnya adalah sunnah. Sudah jelas bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kebersihan, bahkan perintah bersuci atau bertoharoh kerap dijadikan bab pertama dalam kitab-kitab fikih yang ditulis para ulama. Kamu sudah mandi belum? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya.